Detik demi detik berganti menit, waktu terus berjalan, hingga tidak terasa sudah sekian jam lamanya kita arungi. Ramadan sudah berada di depan mata, namun diri ini masih berada dalam kelalaian. Dosa-dosa terus menumpuk dan pekatnya maksiat kian menyelubungi hati, Ya Allah, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika bukan karena ampunan serta rahmat, Niscaya kerugianlah yang akan kami tunai. Ya Allah, bulan yang engkau turunkan al quran padanya kini sudah di depan mata. Ampunilah dan maafkan dosa kami ya Allah. Sampaikanlah kami pada bulan tersebut, agar kami bisa mengisinya dengan